lagi joget DJ DJ the night audio BJ Hunter acara karnaval siman jangan lupa like dan subscribe ya Lur biar tahu video-video saya yang baru lagi Dj-nya enak Lur suara bassnya mantap cocok buat aktivitas harian silahkan download ya Lur Oke Lur Selamat menonton